Kucing Burmila adalah salah satu ras kucing yang populer karena memiliki keindahan dan keunikan yang khas. Perawatan kucing Burmila memerlukan perhatian khusus agar kucing tetap sehat dan terlihat indah. Berikut ini adalah beberapa tips perawatan kucing Burmila yang dapat membantu pemiliknya untuk merawat kucingnya dengan baik. Grooming Kucing Burmila memiliki bulu yang halus dan tebal, sehingga memerlukan perawatan grooming yang teratur. Selain itu, Kucing burmila juga cenderung mengalami masalah pada bulu, seperti kusut dan kerontokan. Oleh karena itu, sebaiknya Anda menyisir bulu kucing setiap hari untuk mengurangi risiko kerontokan bulu dan menjaga kebersihan bulu kucing. Selain itu, lakukanlah mandi rutin setiap 2-3 bulan sekali. Perhatikan kesehatan gigi dan kuku, kucing burmila juga perlu perawatan gigi dan kuku yang teratur. Pastikan Anda memeriksa gigi kucing secara berkala dan membersihkan gigi kucing dengan sikat gigi khusus kucing. Selain itu, potonglah kuku kucing secara teratur untuk mencegah terjadinya kerusakan pada furnitur rumah atau bahkan melukai diri sendiri. Perhatikan pola makan dan air minum, pastikan kucing burmila memiliki makanan yang seimbang dan bergizi sesuai dengan kebutuhannya. Jangan memberikan makanan yang berlebihan dan pastikan kucing burmila selalu memiliki air minum yang cukup dan bersih. Perhatikan lingkungan kucing, kucing burmila adalah hewan yang sangat sensitif terhadap lingkungannya. Pastikan kucing burmila selalu berada di lingkungan yang bersih dan sehat. Jangan lupa untuk membersihkan tempat tidur dan mainan kucing secara teratur. Perhatikan kesehatan kucing, selalu perhatikan kesehatan kucing burmila. Lakukan pemeriksaan rutin ke dokter hewan, berikan vaksin yang dibutuhkan, serta jangan lupa untuk memberikan perlindungan dari kutu dan tungau. Itulah beberapa tips perawatan kucing burmila yang perlu diperhatikan oleh pemilik kucing. Dengan memberikan perhatian dan perawatan yang baik, kucing burmila Anda akan tetap sehat dan terlihat indah. Jangan lupa untuk memberikan banyak kasih sayang dan perhatian kepada kucing burmila Anda, karena kucing membutuhkan perhatian dan perawatan yang penuh kasih sayang dari pemiliknya. Bermain dan berinteraksi dengan kucing, kucing burmila adalah kucing yang sangat aktif dan cerdas. Untuk menjaga kebahagiaan dan kesehatan mental kucing, penting untuk memberikan kesempatan kepada kucing burmila untuk bermain dan berinteraksi dengan pemiliknya. Berikan mainan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan kucing burmila, seperti bola mainan atau mainan tali. Selain itu, jangan lupa untuk memberikan waktu untuk bermain dan berinteraksi dengan kucing burmila secara langsung perhatikan keamanan kucing, kucing burmila sangat suka menjelajah dan mengeksplorasi sekitar sehingga penting untuk memastikan keamanan kucing di dalam dan di luar rumah pastikan tidak ada benda berbahaya atau beracun di sekitar kucing dan jangan biarkan kucing keluar rumah tanpa pengawasan beri waktu untuk bersantai, kucing burmila juga membutuhkan waktu untuk bersantai dan beristirahat Pastikan kucing burmila memiliki tempat tidur yang nyaman dan tenang, serta memberikan ruang privasi bagi kucing untuk bersantai. Jangan mengganggu kucing saat sedang beristirahat, karena kucing juga membutuhkan waktu untuk melepas stres dan bersantai. Perhatikan kebersihan kucing. Kebersihan kucing burmila juga perlu diperhatikan oleh pemiliknya. Pastikan kucing selalu bersih dan terawat dengan menjaga kebersihan kucing secara rutin. Bersihkan litter box secara teratur dan pastikan area di sekitar litter box tetap bersih. Dengan melakukan perawatan kucing burmila secara teratur dan memberikan perhatian yang penuh kasih sayang, kucing burmila Anda akan tetap sehat dan bahagia. Selain itu, kucing burmila juga akan menjadi teman yang menyenangkan dan dapat menambah kebahagiaan di dalam rumah Anda.